ketika Indonesia memutuskan misalnya satu Ramadan itu ahad, oleh kemenang maka itu keputusan negara bahwa Ramadan satu adalah hari ahad apakah ulama itu harus ikut? jawabannya ya tidak harus artinya ada harus itu atas nama stabilitas negara, oke kita ikut ahad tapi atas nama ilmu ulama jenengi hilal itu mesti hilal ono sing darani sadrajat kita Oh orang yang ngenteni di bilfi' yang berada di tanggal mulai ini harus di tanggal siji asal ora kasus dalam konteks ikmalu sakban salasinah kecuali kalau ikmalu ya salasinah pasti kita sepakat berikutnya ramadan. tapi kalau sakbannya sangat likur kalau yang asal hilal melewati ufuk darah tanggal siji mesti berada sangat darani darah romadhon Sisi tak darani nak telung derajat, rung derajat setengah lagi darani hilal, berarti ngeteni rungdi. Ulama tetap mengatakan, ya sudah tetap hilang. Tapi negara kan gak oleh menik hilang, milih satu. Nomor? Nah ini kan artinya gini loh ya. konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal Bukan berarti ulama tidak ikut negara, tetap ikut. Tidak apa-apa, saya sampai sekarang ya, ikut pemuan pemerintah. Tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Torekon kayak Muhammad Jaino kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama. Tapi negara tetap harus milih. Misalnya, tak hitung ya, tak bedai. Ya. Tanggal kok Rabi dulu. Yang pengembangan senangannya gaya Allah gaya berurut itu roh sepatu likur, pokoknya walu likur walu likur nggawe misteri tanggal itu sama yaumaini likur telung itu gak terus Allah tebak-tebakan ima, likur ima orang, akhirnya kemungkinannya rasa ya telung akhirnya akibat tanggal nak corok Model Muhammadiyah anggrek angkir nihwati wuh fokus deh ketanggal si JPB sriwati wuh Tapi corong model NOFILul mukallahu ya ta'ala ku ya Yang namanya hukum itu ngenteni roh Narar roh Yohra Dedi Yohodo ya. Saya tak kecong toh tak gede Rongewu Sijiwa gede roh enggak coba baik Kencaman kulino alim rongewu Sijiwa gede rongewu Sijiwa Dua bulu satu Padahal untuk satu abad ngenteni kurang tahu 100 tahun. Orang yang abad dua puluh lagi paham? ya kau abad berapa? Wes, saya misalnya ono uang menidara ini dua abad 20 puluh. Alasannya di wes. Yes. Terus saya inginnya beda ini gitu, bisa nggak? Kau di rumah, kemal kemul udah di rumah. Saya mau mendinginnya, ken nak ono Mustofa hormat sebelum Mustofa teko ni pikir lawang rasa salam ropo dele dasar wong aneh sakku ngamuk bek Ruhin bocah goblok ke ngono Mustofa is teko ra bo hormati kertas sing garani teko kanggo Ruhin yo nek wis ra Mustofa salam iku jenenge teko ya ta Allah hukmul ikram, yo biru yati Mustofa Ruhin kena hukum wajib melalui belanono Mustofa yo nek wis teko saiki teko tapi rakyat teko wajib dihormati to ora wajib jenenge hukum mesti tau sampe Keto, nggak ora keto. Tapi Mustofa kaki kote istekotor, wes. Tapi Rukin wajib mulia notor. Dereng yang ruh ya. Ligo cara pikirane aneh Cek wes kaki kote wes ngeliwati UFO. Agar ngeliwati UFO, artinya kan hilal wes genti. Genti bulan atau pucuk. Hilal kok genti tanggal, hilal maknanya tanggal kok. Angger wes ngeliwati UFO, hilal ligo berarti wes genti. Bulang mau berhenti tagalilo, ya Allah, paling kono Lah mau sebagian alif falak darah nih sak derajat sak derajat setengah terus ngelinti ufuk ya wes ganti Bulat, coyok dua ya wes abad dua tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani taalukul hukmi yang tentang ini ro, narar roh yang ada di taalukul hukmi. Yaudah mau misalnya kayak teko deli, Yo saudara nih mungkin wajib mulia nungrong no, roh paham sih kalau ya, enggak, tak melayani. Terusono sing diarani yaudah yang tentang ini rujah bil bil bisa dilihat secara Ya, nah, kalau menurut kok geger, artinya ya normal. Mengani굴oniku, orang Nok Muhammad yang ngoteng, guys. Alhamdulillah jadi tradisi l. Terus gue model yang stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau tidak tidak boleh. Pemerintah itu kan dari kemenang. Apa kemenangku mesti tahu ngaji tenana. Bawa mengaji tenana, apa diundang mesti ngalain ngalimi sing radhi. Tentang kan mesti mestinya. Ya sudah, biya. secara tradisi ulama khilaf itu mung tapi kita atas nama stabilitas negara, das ya nggak apa-apa ikut negara. Selama ini pulau ikut negara. Merkau ya males ya, eh. males mikir maksudnya. Ribet. Merkau <gulau> bela-belajar malam ramadhan, takut itu gote Gus. ramadhan, poso kosong ter. Entah niling TV. Bukan nak cora ilmu. Saya ahli ilmu. Reneng ngaji tak ulang. Reneng tak ulang khilaf, Lah kok ini yang sal kilap? Nah, ya yo kilap tuh tradisi ulama. Tapi tradisi warga negara Indonesia. <gulau> ya aku anak negara, Tapi sebagai warga. Indonesia. Tapi sebagai ulama tetap oleh Ini masalah-masalah sing ono masuk di di ono haki